GBPUSD bullish apakah akan melanjut? Bias harian pergerakan GBPUSD terlihat kembali berada dalam kondisi bullish jika diperhatikan harga GBPUSD sedang melakukan fase rebound.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 Sebaliknya waspadai jika harga GBP USD terus bergerak ke bawah dan menembus level 1.24062 maka ada potensi harga akan berbalik arah dengan bergerak bearish ke bawah menuju level berikutnya pada kisaran 1.23328. Sekian analisa forex untuk tanggal 23 Mei tahun 2022. Untuk konsultasi gratis mengenai posisi trading forex Anda, silakan hubungi 081212